Halo semuanya, aku Riam, balik lagi aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang beda nih guys Penampakan-penampakan yang gak sengaja kerekam sama kamera youtuber Bahkan banyak di antara youtuber ini yang sama sekali gak sadar Kalau mereka berhasil ngerekam sebuah penampakan Atau banyak juga penampakan di video ini yang justru ditemuin sama viewersnya So gak usah lama-lama kunci kamar kalian Matiin lampu, pakai headset dan kita langsung mulai aja videonya Finders, Peepers, History Seekers bukan channel paranormal. Mereka berdua urban explorer dan cuma dua orang yang suka jalan-jalan aja. Tapi di salah satu videonya pas mereka masuk ke sebuah rumah tua bernama Mosley Manor di Liverpool Inggris, mereka berdua masuk ke situ dan muter-muter cukup lama. Hampir di sepanjang video kebanyakan mereka tuh cuman bercanda doang isinya. Tapi suasana yang menyenangkan itu tiba-tiba berubah 180 derajat setelah salah satu di antara mereka ngerasa ngelihat ada sesuatu di atas tangga. I'm right, just Is this the second or third floor, we're going to? Because when we went down to the basement, I'm he's throwing me. Old. Totally thrown me. That paper's... they're thick, aren't they? Wallpaper in you. It's like good quality wallpaper. I will say that. Yeah. So, but yeah, you can see it goes up again. Do you up? Hello? Hello? Right, I, I've gone cold. Hear yeah. that? Well, it might have been. I've gone cold because I saw somebody stood there. I saw a leg. Hello. You just fucked. <laughs> But they went that way, and there's no way you can go. Salah satu di antara mereka ngelihat ada sebuah kaki yang berjalan di atas tangga dan awalnya mereka kira itu orang makanya mereka inisiatif say hello tapi sama sekali nggak ada respon mereka lanjut naik ke atas itu buat nyari tahu yang tadi itu siapa tapi ternyata disitu situ nggak ada orang guys yang lebih anehnya lagi kalau kalian perhatiin sosok itu berjalan ke arah kanan. Which is ke arah sebuah jendela kecil yang ada di ujung tangga. Yang menurut gue kayaknya nggak mungkin deh ada orang yang bisa keluar lewat situ. Apalagi posisi lantainya itu tinggi banget. Dan setelah video ini di dipost bertahun-tahun, sampai sekarang pun mereka tuh masih nggak tahu sosok kaki berwarna hitam yang terekam di video mereka itu apaan. Hitam. BuzzFeed Unsolved adalah salah satu channel yang wajib banget ditonton buat para horror fans di seluruh dunia. Tapi, tiba-tiba ada salah satu video lama mereka yang rame di Reddit. Dimana di dalam video itu, dua hostnya, Shane dan Ryan, coba explore ke sebuah menara mercusuar yang terkenal sangat angker bernama Saint Augustine Lighthouse. Nah, di segmen terakhir video ini, mereka itu sempat masuk sendirian buat uji nyali. Pertama, giliran Shane dan Shane ini orangnya skeptis banget. Doi sama sekali nggak percaya sama yang namanya paranormal Dan beneran aja selama Shane berada di menara itu Shane ngerasa sama sekali nggak ada yang aneh Dan yang kedua giliran Ryan Kebalikan dari Shane, Ryan ini percaya banget sama yang namanya paranormal Dan beneran aja Pas Ryan masuk sendirian ke dalam menara percusuar itu Ada kejadian aneh yang terekam kamera Ryan Gak tau secara kebetulan atau apa, tiba-tiba Spirit Box yang dipegang sama Ryan bisa ngomong kata Eliza. Eliza adalah nama anak yang tewas di proyek bangunan dekat menara mercusuar itu beberapa puluh tahun yang lalu. Dan dipercaya arwah Eliza ini sering gangguin orang yang datang ke menara mercusuar itu. Tapi pas video ini diupload, justru viewers BuzzFeed Unsolved ini pada heboh karena mereka ngerasa kalau mereka itu ngelihat ada sesuatu yang sama sekali nggak disadarin sama tim BuzzFeed ini. Penampakan itu justru muncul pas Shane yang skeptis itu. Masuk sendirian ke dalam menara mercusuar yang tadi, kalau kalian perhatiin baik-baik ke ujung kanan bawah video. Di situ ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang bentuknya tuh mirip banget kayak orang yang berdiri di situ. Kalau gua zoom dan gua perhatiin, sosoknya tuh sama sekali nggak kelihatan detailnya dan warnanya cuma hitam doang. Dan, sih yakin banget itu bukan salah satu diantara tim Buzzfeed karena seluruh tim Buzzfeed itu lagi nungguin di luar menara dan Doi sendirian ada di dalam menara itu. Penjualan. Sekelompok pemburu hantu dari Brazil coba buat datang ke sebuah rumah yang diinfoin sama viewersnya. Kata pemilik rumah itu, rumahnya sangat angker, mereka sering dengar suara-suara yang sumbernya nggak jelas, dan juga bayangan-bayangan yang kayak sekelibetan lewat gitu, guys. Ghost Hunter ini datang ke situ rame-rame bareng temen-temannya. Dan berkali-kali mereka ngedenger ada suara bunyi benda yang kayak bisa gerak-gerak sendiri. Tapi mereka ngerasa kayaknya udah nggak ada yang aneh lagi di rumah itu. So, mereka pulang dan upload videonya seperti biasa. Abis di-upload, viewersnya pada heboh karena mereka yakin kalau mereka tuh melihat ada sebuah penampakan yang sama sekali gak disadarin sama tim Ghost Hunter ini. So, coba deh. Kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Oh, so. oh, so. oh di video itu, orang yang megang kamera ini ketakutan sama suara pintu yang kayaknya tiba-tiba bisa gerak sendiri Tapi Do ini sama sekali gak sadar, kalau pas kameranya itu ngarah ke ruangan yang lain Disitu ada sosok kayak orang yang berdiri dengan mata yang menyala dan ngeliatin ke arah mereka semua Sosoknya itu kalau gua liat tinggi banget, tapi pas gua zoom mukanya itu gak jelas guys dan gak ada satupun diantara mereka yang notice sama penampakan yang tadi bahkan sampai video ini diupload. upload Lili. Seorang gosanter dari Taiwan bernama Kim Ming, masuk ke sebuah rumah yang dulunya ditempatin oleh seorang ibu dan anaknya. Tapi sekarang rumah itu udah kosong dan ada kisah tragis tentang ibu dan anak itu. Dimana sang anak tuh punya kecanduan terhadap judi. Suatu hari tiba-tiba anak itu pergi ngambil semua uang yang ada di rumah itu Dan ninggalin ibunya sendirian di dalam rumah itu bahkan tanpa makanan Dan pada akhirnya ibu itu mati kelaparan Dan warga di sekitar situ percaya kalau arwah ibu itu masih menghantui rumah itu sampai sekarang Sebenarnya gak banyak kejadian aneh yang terekam di kamera Kin Ming. Tapi pas Kin Ming coba untuk ceritain lagi kisah sedih tentang ibu dan anaknya itu Tiba-tiba ada sesuatu yang terekam di kamera Kin Ming. Kalau kalian perhatiin ke arah lubang pintu di situ tiba-tiba ada sebuah bayangan kepala transparan yang kayak mengintip ke arah Kimming. Seolah sosok itu kayak pengen tahu apa yang diceritain sama si Ming ini. Banyak viewersnya yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah arwah dari ibu yang ditinggalin sama anaknya yang kecanduan judi tadi. Publik. Urban Explorer bernama Brano coba buat masuk ke sebuah gedung yang dulunya adalah sebuah pabrik. Doi masuk ke pabrik itu sendirian dan pas baru masuk aja Doi udah mulai ngedengar ada suara-suara dari kejauhan Walaupun Doi udah mulai ngerasa merinding Tapi Doi tetap kekeh untuk melanjutin eksplorasinya Doi masukin semua ruangan yang ada di pabrik itu Tapi pas sampai di salah satu ruangan Dan pas Doi pening kameranya Tiba-tiba ada sebuah kejadian aneh yang bikin Doi kabur ketakutan <tuk> is willing to nah nah Ada sebuah lemari yang tiba-tiba pintunya bisa ngebuka sendiri. Padahal, jelas-jelas gak ada orang lain selain Bano di ruangan itu. Gak lama setelah kejadian yang tadi, doi coba buat ngumpulin keberaniannya lagi buat masuk ke pabrik yang tadi. <tuk> Ada sebuah kursi yang tiba-tiba bisa sliding sendiri dari tempatnya Doi yakin banget kalau kursi kayak gitu seharusnya nggak mungkin gerak kalau nggak ada yang dorong Karena Doi udah mulai parno akhirnya setelah kejadian yang tadi Doi langsung buru-buru buat cabut dari pabrik itu Tapi pas video ini diupload, upload, viewersnya pada notice kalau kayaknya Bano ini berhasil merekam ada sebuah penampakan yang Do itu sama sekali nggak sadar. Persis pas Bano masuk ke ruangan yang tadi ada sebuah bayangan yang bergerak ke arah kanan. Bayangan itu kelihatan jelas banget di pantulan kaca jendela dan Bano ini sama sekali nggak sadar. Jelas banget ya kalau bayangan yang tadi itu bukan bayangan Bano. Bayangan itu bergerak menghadap ke arah kanan.